Tanjiro walaupun belum sepenuhnya sembuh Tetapi ia nekat untuk berkunjung ke rumah Rengoku Untuk menyampaikan pesan Renggoku kepada keluarganya Nafas matahari adalah nafas pertama kali Dan merupakan induk dari semua pernafasan yang ada Apakah Tanjiro menemukan petunjuk-petunjuk nafas matahari? Ataukah Tanjiro harus berusaha lebih keras lagi Untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk tersebut? Hai hai Minasan Balik lagi nih sama Mimin Your Movie Apa kabar kalian semua? Setelah di part 1 Kita bahas tentang Tanjiro Yang sedang mencari tunjuk-petunjuk Penafasan matahari Nah kali ini Mimin mau menceritakan lagi lanjutan Dari part 1 tersebut tapi sebelum itu, jangan lupa kalian untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk kalian share kepada teman-teman kalian dan semua sosial media kalian ya, karena itu benar-benar kebantu banget kita untuk mengembangkan channel ini. Kita langsung aja ke ceritanya ya. Check it out. Tanjiro dan Shinjiro sangat-sangat terkejut karena buku yang sudah robek-robek tersebut. Ketulah. Senjuro meyakini bahwa ayahnya lah yang telah merobek-robek buku itu Dan segera ia meminta maaf kepada Tanjiro Karena merasa bersalah kepada Tanjiro Dan Tanjiro pun berkata bahwa no ga no Setelah berbincang-bincang Tanjiro akhirnya berpamitan untuk pulang. Tetapi, sebelum Tanjiro pulang, Senjuro memberikan barang peninggalan Renggoku. Ini penjaga pedang Nichirin milik Renggoku. Pada scene ini, Senjuro berusaha untuk menyampaikan pesan Renggoku kepada ayahnya. Awalnya ayahnya menolak, tetapi Senjuro tetap mengatakan pesannya, yaitu Tolong jaga dirimu Kata-kata dari Goku Dan ayahnya pun mendengar itu langsung menangis dan kembali mengingat tentang anaknya tersebut Sambil memanggil namanya Tanjiro yang sedang berjalan menuju mansion kupu-kupu Merasa ia sedikit demam dan sukar bernafas namun dari kejauhan ia melihat seseorang yang memiliki aura sedang marah menuju Tanjiro Setelah Tanjiro perhatikan baik-baik Tanjiro langsung terkejut Haga Nezuka berteriak kepada Tanjiro Mengapa ia menghilangkan pedangnya dan mengatakan bahwa Tanjiro sudah gila Dan layak untuk mati sepuluh ribu kali Wah gila ya kalau misalnya uh, Tanjiro yang lagi sakit gitu Malah disiksa sama Haganezuka. Kebayang gak sih, guys? Dan terjadilah kejar-kejaran antara Haganezuka dan Tanjiro. Sembari mereka kejar-kejaran itu, Tanjiro meminta maaf, dan itu berlangsung sampai pagi hari. Untung ada alisan yang menolong Tanjiro. Tanjiro kembali berlatih setelah ia sembuh dari sakitnya, hingga akhirnya Tanjiro berpamitan untuk kembali mengalahkan iblis. Lalu ada gagak memberi informasi kepada Tanjiro. Lepas Tanjiro langsung menuju ke tempat kejadian perkara dan bertarung bersama iblis itu. Namun awalnya iblis itu berhasil melarikan diri, tapi berhasil juga dikejar oleh Tanjiro. Mereka tuh bertarung, lalu Tanjiro berhasil mengalahkan si iblis tersebut lalu Tanjiro kembali ke mansion kupu-kupu tapi setelah sampai di mansion kupu-kupu Tanjiro mendengar teriakan-teriakan perempuan dari arah mansion dan melihat bahwa ada seorang laki-laki yang akan menculik mereka tak lain dan tak bukan yang melakukan itu adalah Tengen Uzui Tanjiro yang awalnya akan menyundul laki-laki itu akan tetapi gagal karena kalah cepat dengan Tangen Uzui. Tangen Uzui mengaku bahwa ia adalah seorang pilar atau Hashira. Kau juga. Kau juga, kata -kata. Namun Tanjiro tidak menganggap ia sebagai pilar atau Hashira. Lalu Tangen Uzui menjelaskan. Ada, dan ia bilang ia tidak butuh izin dari Kocho untuk membawa mereka. Lantas... Tanjiro dan yang lainnya mengatai Tengen Uzui kalau ia cowok mesum. Hendai! Hendai! Dan Tengen Uzui pun marah-marah. Tanjiro mengatakan bahwa ia dan teman-temannya akan ikut bersamanya. Asalkan aoi -san tidak dibawa oleh Tengen Uzui. Dan Tengen Uzui pun menyetujuinya. Sementara itu Inosuke bertanya. De, doko ikun da, Ossan? Dijawablah. Bagaimanakah kelanjutan dari Tanjiro dan kawan-kawan? Kira-kira -kawan? uh, di sana mereka ngapain ya? Stay tune terus ya di channel Your Movie. Bye bye.